Sambil dijadikan konten, jadi di pipinya ini di Kalau mau lebih bagus, senyum sambil... nah, senyum aja gitu. Senyum, senyum sambil putar putar uh, oh. jadi bahagia gitu ya. Cantik, cantik, cantik gitu. Siapa? Oh iya, aku cantik hari ini, aku cantik hari ini, aku cantik hari ini gitu loh. tuh, iya uh, kan, betul, betul, betul, betul. Dulu gak hujan lagi kan semuanya? Oh, di jalan di bagian samping, bagian depan semua ya. Belas waktu bagian depan, buka. Nah jadi salah satu yang benar bener aku sering banget lihat itu kontur sama blush on itu mereka selalu tertuka kontur sekalian masuk blush on gitu yang sama Ya betul kak kadang juga tuh blush on uh, apa kontur itu ditimpa di bagian blush on uh, gitu jadi uh -huh. kemudian Tempat tuh bingung tempat-tempatnya tuh mana kalau bisa ditulis, ditulis sekali kak ya Oh iya bener <laughs> Makanya kalian kalau beli kontur dari ini kan ada ada petunjuknya kok jadi gampang? ya betul jadi di kantor di contouringnya <tuk> alter itu udah ada tutorialnya jadi lebih gampang lagi. oke. Okay. harganya murah lagi. oh, aja ya? aja. <tuk> serius deh aja. oke okay, udah pada bersembunyi nih kayaknya. udah pada ini ya udah buka -buka udah pucat ya udah cari cantik semua nih. udah pada nah jadi bulan soal ini bikin sebenarnya bikin uh, foundation nggak keliatan lebih kembal ya keliatan lebih kayak. Lebih indip ya, lebih, terlihat lebih uh, sehat gitu Sekarang udah jadi nih ya, sekarang kita mau uh, bagian eyeshadow ya? Eyeshadow apa alis? Ah, yang tuh yang paling sulit apa? Eyeshadow apa alis? Alis dulu, Kak Oke, okay. untuk alis, caranya sudah gampang banget ya Apalagi kalau belum punya, hari. Ada tips-tips yang membahana Kak? <laughs> Tips yang benar, bukan membahana ya. Ini tipsnya ini kira-kira berapa menit bikin alis nih? Lima detik bisa. Waduh, kalau ada ini ya? detik lo guys. Eh, enggak lah, tapi kalau untuk belajar <tuk> ini harus butuh waktu lama ya kayaknya. Nah, sini, sini, sini, sini. Ini kasih titik-titik aja dulu. Kasih titik, -titik aja dulu. dulu. Nanti kalau salah gak apa-apa kok. Nah, sebelah sebelah sini ya. Enggak, ini kan udah ada ya? Oh, kita bikin ujung ya Sambil diprotekin Atau dulu? mulai oh. dulu, boleh? Jadi kan? Wah ini, mah bukan 5 detik Baru aja tadi saya nafas, udah jadi Nah, untuk uh, nah, setelah ini kan, ujung ya Depannya kita kasih aja Tuh oh. Kalau enggak, bisa dari pensil tadi kita taruh ke. Tapi kalau dari LT Pro itu kan kita ada yang krim, Kak. Bisa. Alisnya. Oh iya, ada krim. Iya, alisnya ada yang bentuk krim. Jadi kalau yang krim itu bikin awet. Itu nanti kita bikin buat bikin serat-serat ya, bisa. Serat-serat sama dalamnya, Kak. Ya, yang penting itu balnya uh, dulu ya. Yang uh, dulu. Kalau udah jadi, nanti kalau tebal itu tinggal ditambah. Pokoknya oh, tadi rumusnya ya, ujung, hidung, ujung, alis. Hujung hidup hitam mata itu lingkar ini ya Ini lukungan alis Depannya itu disesuaikan tinggal dibaur, dengan kuas Jadi, nah ini seperti ya, sebelah kiri Sebelah kiri itu kayak tadi ya Sekarang kita bikin sebelah kanan lagi ya ngerti? tahu? <laughs> Pasti lah pak Kita coba ya kita coba ya, sebelah kiri lagi ya. Yang belum ada alisnya nanti sharing ya. Ini alis, Tuh ya. Jadi, kan videonya Yang penting itu alis itu kalau juga sempurna, depannya itu akan sempurna, loh. Jadi ini tahan kalau kita kali ini itu kan habis niatnya sepeda atau belanja di pasar kan tetap mm -hmm. ada alisnya gitu Jadi ya. ini dia monetnya uh, uh, Aku masih yeah. monetnya atau air brolik ya Kalau bentuk alis itu disesuaikan dengan muka ya karena ada semua orang tuh bagus dengan aset tinggi Dia semua orang tuh bagus dengan yang, yang, yang rendah. Jadi sesuai dengan wajah. Ya itu pakai yang tadi bagus. Nah, nah. tuh ke Kuasnya tuh kedalam apa keluar sih kak? Yang bagian ujung. Kalau pakai brokomet itu keluar. Keluar. Nah kalau pakai brokomet dia harus keluar. namanya. Ya. Tuh. Kalau pakai Pensil, sama aja sih keluar juga sih kalau Pokoknya biar kelihatan apa ngeblok gitu kayak. ya Jadi sisernya tuh keluar Jadi ya, ini aku menggunakan bro pomen Aku hit dari set, set nanti ya, nanti di bawah Pakai pomen? Pakai yang krim? Pakai pensil juga bisa lah Pakai pensil bisa ya? Jangan takut salah Jangan takut benar Aku takut salah Jangan takut salah takut ah, benar gitu Pak Aku takut benar ya tapi yang paling utamanya itu kita harus punya kuasnya dulu ya. Tapi kalau pakai pensil alis itu bisa juga. Jadi tadi itu yang di depan itu di kosongin kayak? dikasih eyeshadow aja. Dikasih eyeshadow aja. Baru nanti jadiin serat-seratnya. Timpal lagi dengan serat-serat manja. Makanya kenapa tadi depannya tuh bilang jangan terlalu tebal dikasih eyeshadow aja itu buat bikin seratnya. Jadi kalau sudah depannya udah tebal kalau dikasih serat nggak akan kelihatan. Oh gitu. Iya. Kak, kalau alis yang udah tebal itu kayak gimana tipsnya nih? Di. Disikat aja. Disikat aja ya. Yang... Iya, nggak usah dikasih alis juga, Pak. Jadi mereka itu nggak perlu pakai pensil alis atau bikin alis itu benar-benar uh, cewing itu nggak usah, ya. Kalian bisa lihat kalau orang bulu luar ya, mereka tuh dan dan alis tuh nggak dibikin loh paling disikat-sikat aja udah iya. tapi ah. dengan pengaplikasian eyeshadow yang bagus dan benarkanya bagus tetap cantik oke okay, untuk eyeshadow aku seperti biasa aku menggunakan warna-warna yang natural aja ya hari oh, okay. ini warna-warnanya agak hangat aja ya nggak terlalu warna-warna aku kasih warna-warna agak peach peach ya warna-warna peach atau oranye moren gitu ya karena natural ya karena kalau alisnya udah cantik anak apa lagi anak, -anak ke bigi, kan sekarang gak doeng kan pakai uh, eyeshadow warna-warna coklat gak suka mereka suka itu warna-warna seperti blush on jadi blush on kelopak mata udah lipstick gitu ya aku alisin ya Kalau eyeshadow mah semuanya masih bisa ya eyeshadow itu aku kasih semua kelopaknya menggunakan warna-warna Agak sedikit hangat atau dingin. Kayaknya udah pada jago nih bikin es semuanya. Belum ya? Jadi kalau mau bikin es semakin ujung mata itu harus semakin agak gelap dikit ya. Jadi akhirnya aku cuma bikin kelopak tuh agak sedikit bersuhu ya, Nggak. Wah, tambah cantik banget, tambah keluar warnanya kayak. guys ya. Gimana guys? Tuh ya, jadi kelihatan basah-basah gitu. -basah Pasti cara bikin eyeliner ya, rata tuh. Jadi di sudut kelopak mata itu ditarik. Nah, nafas. Iya nah, iya. Ditarik sudutnya baru di. Oh jadi untuk pengaplikasian RNA itu dari depan gitu Kak ya? Iya, kalau udah, dari belakang ya. Bisa kok dari depan. Yang mana enaknya itu? Oh ya, sebenarnya yang mana enaknya aja. Ya. Tapi kalau untuk pemula itu bagusnya Kak pensil apa yang lipit? Ini gitu doang nih. Oh, jadi uh, eyeshadow itu tadi enggak di kelopak mata aja Kak ya, tapi di bawah sampai bawah. Betul. Kalau mau dramatis bisa pakai coklat. Tapi kalau mau yang bahagian bersemu-semu gitu ya, kayak orang-orang korea. Uh, korea gitu ya mm -hmm. agak-agak warna-warna ini aja ya, agak-agak seperti asia aja kasih aja berarti sampai bawah, tapi uh, setengah gitu kayak jalan setengah, penuhnya. jalan full jalan full kalau full Kalaupun nanti eh, ya harus nangis gitu <laughs> <laughs> itu sih kadang-kadang, ya karena bulu mata itu kan ada yang tubuhnya tuh ke bawah ya kadang-kadang uh. nggak -kadang lentik ya, malah yeah. ya sehingga uh, ada tubuh pada dilem dijahit gitu kayak ya uh, jadi bulu mata asli dilihat ke bulu mata palsu uh, berarti teknik jahit gitu ya uh. tapi di sini udah ada yang bisa pakai bulu mata bisa bisa semua kali ya di sini ya bos bos bos ingin lah cinta Wow. Untuk ada ngantuk. <laughs> itu dulu ya pakai pesmis biar nggak ngantuk ya. Iya betul. <laughs> Cuma, udah, udah, harus udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, biar udah, ngantuk, udah, udah, udah, fresh. udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, highlighter, udah, udah, udah, udah, udah, glowing udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, Siapa, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, lebih dari itu dan warnanya itu pigmented banget. Tuh, kalau pakai highlighter ya. Highlighter itu tahu di bagian sini. Jadi kita lihat tadi, ya. tadi kan muka kita tuh matte banget ya. Nah, sih highlighter itu untuk uh, kilau dari wajah kita. Nah, jadi bentuknya tuh kayak gini kak. Highlighter paketnya ya. Nah, di sini dia udah ada dua yang liquid, sama dua yang kit. Ini beda-beda warna. Jadi lebih simpel lagi, kalau mau dijual di luar kan bisa Tapi kalau untuk satuan lebih <tuh> Kalau satuan itu yang di ini harganya seratus, seratus, empat, lima, Tapi kalau yang hitung ini 145 Kalau di hitung itu kan lebih banyak satu paket kan Kalau ini beda-beda warna Jadi highlighter itu ya, taruhnya tuh di bagian hidung. Ini ya. Tuh. Sama bagian pipi ya. Hi tuh. Highlighter. Tuh. Pokoknya ada yang di Pakai aja. Nah, dia langsung lewat tuh seperti muka kita yang itu kembali berkilau. <guluh> ah ini adalah makeup up palangkaraya idola banget jadi banyak orang mencari beliau dan hari ini beliau membuka beauty class dan terbatas banget berapa orang? Eh so. uh, <tuh> ya. nggak tahu deh kayaknya lebih dari 30 puluh an empat puluh kali ya empat orang ya. Iya ya, jadi ya. kebetulan kita punya waktu gitu buat sharing ini banget buat teman-teman dan hari ini kita dari LT Pro dapat kesempatan buat bikin beauty class. So, ini suca banget cari waktu kosong beliau, karena memang padatnya waktu beliau ini tidak bisa dihitung gitu. Dan ini ketemu beliau harus untuk beri aku janjian. Saya juga janjiannya udah dua bulan yang lalu. Alhamdulillah <laughs> dia juga youtuber yang sibuk kan. <laughs> Apa nih? Uh, pentingnya ikut beauty class buat ibu-ibu kira-kira. Beauty class itu banyak banget ya. Salah satu dia menunjang karir. Kalau wanita karir harus terdandan. Okay. Kalau ketemu klien dia harus benar-benar tahu. Dan jadi. Uh, cara pertama menarik lain adalah dengan penampilannya. Nah dengan nada cantik, penampilan tuh menunjang sekali buat uh, kerja dan buat anak laki bg, buat tuh yang jomblo, kalau cantik kan, gue cepet. cepet, cepet lah jomblonya Iya iya iya, ya ya, ya. <laughs> juga ya. Terima kasih. Uh, dan juga ini bisa menghemat apa sih untuk buat ibu-ibu pengeluaran gitu? Sebenarnya sih, ya, kalau hemat sih tergantung ya. ya kan biasanya kan ibu-ibu kan berangkat. Um, salon dulu salon ya, dulu oh, iya, juga. Liat gitu kan satu persen itu bikin hemat, hmm. karena kalau udah danan sendiri kita nggak butuh, berarti satu kali makeup sama dengan satu kali beli foundation hmm. Lebih, hmm. lebih hemat pastinya. Iya, hmm. kan? ya, ya. sepakat saya. Hmm. Itu yang uh, kita bilang bahwa pentingnya ikut beauty class ini buat pribadi kita ya. ya. Nah, kalau memang pribadi kita ada kelihatan cantik dan glowing. Hmm. Nice itu artinya akan bisa bermanfaat kan. semuanya segala hal gitu ya. Urusan pun akan lancar. Iya, iya. Berarti untuk semuanya nanti bakal melanjut ke orang lain gitu. Iya, ya. betul. Ah, berarti Kita biasa. memberikan basic, berikan sedikit ilmu, semoga bermanfaat dan bagus dan di depannya masih bisa diterapkan gitu kan. Jadi jadi pahala berkumpul gitu. Hmm. Ya, Rencananya ada lagi, nggak buka beli tikus kali ini. Biasanya sih ada mungkin peraturan konstruksi terjangkau, ya. iya bener. Kita lagi sponsor, ya ya, menurutnya <laughs> <Berbantum. Sponsorsi sukur> ya. hari ini banyak banget. Saya lihat ya di luar, berjejer, datanya -ternyata semua makeup yang terima beliau ya. <laughs> Alhamdulillah ya, berarti rezeki kita dikasih ber berbagi rezeki buat orang lain ya. Itu saya, saya, itu oke deh. Kalau gitu ada uh, Tip. tipsnya nggak? kira-kira, jadi cantik itu nggak perlu harus berlebihan, yang penting cukup, pas, itu bener benar namanya cantik. Oh iya, cantik itu jangan pasti cantik hatinya ya. Cantik itu jangan maksa ya. Jangan maksa, harus disesuaikan dengan kantong, sesuaikan dengan kepribadian, dan sesuaikan dengan ya kebutuhan. Siap, oke, terima kasih kalau begitu saya akan coba tanya-tanya dengan yang lainnya. terima kasih, bye. Terima kasih,